Guys, iklan dulu ya. Ini sekalian Loren mempromosikan sebuah usaha yang dimiliki sahabat Loren yaitu Wijaya Teknik ya, tepatnya di Desa Jumput, Desa Mojoyo, ke Kecamatan Bangsal yaitu ya Kabupaten Mojokerto dan ada nomor kontaknya itu guys, balik kali. Di sekitar sini, e, mau membenahi pagar atau membuat pagar atau semacam kanopi Bisa hubungi ke nomor ini, kontak langsung, wijaya Teknik Atau hubungi Lorenz Jirapadur ya Bisa, bisa, bisa, oke Mohon diperhatikan, mohon diperhatikan Dan selamat bergabung dengan Wijaya Teknik Oke, lanjut Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber kali ini Loren habis memotong seorang anak cabi nih cabi cabi cabi gendut dia minta dipotong style sejuk tapi juga diangkat kayak gini ya gimana mas kok suka dengan gaya rambut yang ini emang kelebihannya apa style rambut yang ini bagus atau merasa terkong dengan kayak rambutnya cocok-cocok ya senang dengan gaya ini ya dengan hasilnya pun dengan karyanya warna ini senang suka juga kalau gitu ya Coba lihat ke sini lihat ke sini coba kan? ganti ke sana ntar ke sana kan dan pernah potong di tempat lain itu selain di tempat orang pernah di mana gitu di mana gitu di di, di mana gitu nggak pernah apa dari dulu sudah potong di tempatnya loren ini? selalu ya dia selalu potong di tempatnya loren guys dan cocok kayak gitu udah berapa kali potong stay kayak gini di, di tempat loren nanya sih ya yang potong khusus model ini model ini gitu kali empat kali ini ya pembentukan ya awalnya dulu kan nggak kayak gini ya, ya. dulunya sebelumnya model ini style apa dulu nah, banyak ya. ya sebenarnya kalau uh, stylish yang satu ini ya mintanya tadi misalnya dipotong mandarin gitu tapi menurut trend kekinian ini sudah bukan menjadi trend, apa, style mandarin tapi menjadi style publik Kali ini uh, kontennya Loren ngobrol-ngobrol aja sama pelanggan yang satu ini Loren suka lihat nih duduknya nih <laughs> Gimana pelanggan-pelanggan yang di sana Untuk uh, barangkali anak koreksinya tentang style yang satu ini Kurangnya kayak gimana, mungkin bisa menunduk sedikit mas Tuh kan, keren Loren juga suka dengan style yang ini kalau dulu memang di, dibilang di style yang satu ini adalah style Mandarin ya, tapi sekarang sudah menjadi style Go Block. Sebenarnya sudah Loren ganti nama lagi, bukan blog, -O -O. Go Block tapi Goo. Sebenarnya <gifat> Go Block. Siapa mas bilang Go Block kemudian? goblok Go Block Go ya. Tapi kenapa lagi. Go Block. <gifat>, ini percaya? Tidak percaya? Tidak percaya guys? soalnya ini stylenya keren banget mungkin nanti kita lihat ya dari dekat kayak gimana stylenya ini nggak uh, ya Gak tahu kenapa ini anak didapatkan ini minta dipotong style yang satu ini dulunya angker tapi sekarang pindah style kayak gini dari siapa mas dulu tahu style ini harus dari teman atau dari YouTube atau dari Instagram atau dari apa nih Instagram. dari Instagram ya di mana suka stand yang kayak gini baru-baru oke ayo kita lihat ya mungkin kita kelilingin oh ya namanya dulu siapa mas Firman Firman rumahnya di mana UAN di ya sekolah SMP 2 bangsal SMP 2 bangsal jangan tengin duduk di sini sudah punya cewek belum enggak punya tidak punya ya nggak punya cewek Uh, untuk pacaran nanti dulu ya kalau udah gede aja kalau udah lulus sekolah ya udah kerja, ini kan masih proses belajar tapi nggak perlu pacar-pacaran dulu ya gimana guys hasilnya? nggak lihat kan tadi detailnya kayak gimana? keren banget. itu menurut Loren sih. Gak tahu kalau menurut guys gaya, gaya yang di sana? gimana mas puas ya dengan hasilnya ya? puas banget? ada banget aja. oke, okay. kita coba arahkan ke sana oke? Okay. simpulnya mana? menarik kan? oke, ya mudah-mudahan aja ya. ini masih tadi masih apa? namanya? Mas Firman, uh, awet dari pelanggan potongnya Mas Loren Jenar Barber Oke, okay. kali kita lihat lagi, sambil memutar dan sambil menyurahi konten uh, loren kali ini. Karena Hasiri, mudah-mudahan sukses buat anda semua yang di sana, saudara-saudara loren, sahabat-sahabat loren, para sahabat youtuber maupun pelanggan potong. Ya, keinginan Anda dan semua apa yang menjadi keharapan Anda itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk supportnya. orang akhirin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak ya pelan-pelan.